Assalamualaikum Sobat Health, this One 1 Minute Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang Perhatikan 8 Bahayanya Obesitas Yang Dapat Mengakibatkan Komplikasi Definisi Obesitas Obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak Akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar 8 Bahaya Dari Obesitas Yang pertama, Diabetes Tipe 2 Diabetes tipe 2 merupakan penyakit yang terjadi akibat glukosa darah atau gula darah terlalu tinggi Diabetes tipe 2 juga menjadi salah satu komplikasi dari obesitas Yang kedua, hipertensi Tekanan darah tinggi yang biasa dikenal dengan istilah hipertensi terjadi ketika tekanan darah mengalir terlalu tinggi melalui pembuluh darah Tekanan darah tinggi dapat membebani jantung, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan serangan jantung, penyakit ginjal, dan kematian Yang ketiga, penyakit jantung Salah satu bahaya obesitas yang umum terjadi ialah penyakit jantung. Istilah penyakit jantung digunakan untuk menggambarkan beberapa masalah jantung, seperti serangan jantung, gagal jantung, irama jantung yang abnormal dan lainnya. Yang keempat, Stroke Bahaya lain dari obesitas ialah Stroke. stroke merupakan kondisi dimana suplai darah ke otak tiba-tiba terputus karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak atau leher Selain itu, stroke juga dapat menyebabkan seseorang sulit untuk berbicara dan menggerakkan bagian tubuhnya Yang kelima, sleep apnea atau gangguan tidur Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang dialami seseorang dimana mereka tidak bernapas secara teratur saat tidur Jika tidak diobati, maka akan menyebabkan masalah kesehatan lainnya yang keenam, mengakibatkan penyakit kanker Obesitas berisiko lebih tinggi mengakibatkan penyakit kanker Kanker terjadi ketika sel tubuh membelah tanpa berhenti dan menyebar ke jaringan di sekitarnya Biasanya terjadi pada semua jenis kanker Yang ketujuh, penyakit ginjal Obesitas meningkatkan risiko diabetes dan tekanan darah tinggi, penyebab paling umum dari penyakit ginjal. Penyakit ginjal berarti ginjal Anda rusak dan tidak dapat menyaring darah seperti seharusnya. Yang ke 8 batu empedu. Seseorang yang memiliki kelebihan berat badan dan obesitas tiga kali lipat berisiko terkena penyakit kandung empedu, seperti batu empedu dan kolesis Sekian dari video pembahasan delapan dari obesitas, apabila ada pertanyaan, pendapat dan saran bisa komen Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini Terima kasih